Dan jumper Permurahkan harga tepat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 Mulai dari bocoran Elite Pass terbaru, bahas fungsi item terbaru, weapon royal terbaru, sampai dengan event berhadiah skin legend dan lain-lain Oke, okay, yang pertama ada bocoran Elite Pass terbaru season 30 untuk bulan November Tapi sebelum kita bahas dan review full hadiah dari Elite Pass terbaru ini Mari kita simak trailernya, cuy, skuy. Iya, bau baunya mau goyang nih, cuy. Tarik, oh, Sorry, cuy, sorry, sorry, kebawa suasana gitu kan? Wah, bau-bau skin mobil baru nih cuy Kalau kita perhatikan desain tampilan dari skin mobil ini Mirip kayak mobil Toyota yang ada pada film Fast and Furious ya cuy Boleh juga nih Nanti kalau ada info lanjut dari skin mobil terbaru ini Akan segera gua share kepada kalian semua Jadi tungguin aja ya cuy Oke okay. Dan tema dari Elite Pass terbaru ini adalah Music City Yang artinya kota musik ya iyalah. Oke sekarang kita bahas full hadiah dari Elite Pass terbaru Music City Season 30 untuk bulan November Ya kayak biasa lah ya Banyak item atau hadiah-hadiah bonusan cuy Jadi di sini gua cuman membahas hadiah eksklusifnya saja Oke, yang pertama ada skin terbaru untuk senjata tongkat pemukul baseball Nah, untuk desain bentuknya di sini sama aja kayak skin tongkat pemukul baseball sebelumnya ya Cuman yang berbeda di sini hanya dari desain tema dan warnanya saja cuy Yang kedua ada skin terbaru dari kendaraan mobil monster Nah, akhirnya ada skin baru lagi nih untuk mobil monster untuk desain tampilannya lumayan keren Dengan desain kayak graffiti-graffiti gitu Dengan tema musik trap Dan walaupun skin ini tidak memiliki animasi apapun Tetap saja skin terbaru ini kelihatan keren cuy Karena adanya desain kayak graffiti Ditambah lagi dengan kombinasi warnanya yang cukup simple tetapi kece Yang ketiga ada Crystal Dragon Token Nah, ada item atau hadiah baru yaitu Crystal Dragon Token Ada satu juta player yang tidak menyadari dan tidak tahu Item ini itu item apaan dan fungsinya itu apa Nah, khusus kalian para penonton channel di Disini gue mau bocorin apa fungsi dari Crystal Dragon Token ini cuy jadi, kristal Dragon Token ini adalah material atau bahan untuk mengupgrade skin AK47 yang akan rilis pada Evogan ke depannya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa simak pada pembahasan berikut ini, cuy! Nah, nantinya bakalan hadir atau rilis Evogan di game Free Fire, ya kan? Dan di sini sudah ada Evogan Skin AK47, Blue Flame Draco, dan Skin UMP Buyah Day dan jika kalian ingin mengupgrade skin Akampa 47 dari level 1 ke level 2, terus dari level 2 ke level 3 dan seterusnya, kalian membutuhkan item kristal Dragon Token ini. Dengan kata lain, cara menggunakan token Dragon Crystal ini mirip banget sama fungsi dari item Awakening Shard. Cuman bedanya kalau Awakening Shard berfungsi untuk menaikkan level dari karakter Awakening. Dan kalau token Dragon Crystal ini berfungsi untuk menaikkan atau mengupgrade skin Evogan AK47 Blue Flame Draco Gimana? Udah paham kan? Apa fungsi dari token Dragon Crystal ini? Jika kalian masih bingung, berarti kalian masih ngantuk cuy Buruan bangun cuci muka dah Dan kalau kita perhatikan dari rilisnya token Dragon ini pada hadiah Elite Pass season 30 bulan November sudah dapat dipastikan Evogan Akan 47 Blue Flame Draco akan hadir atau rilis sebelum atau sesudah rilisnya Elite Pass Musik City ini. Kalau menurut gua Evogan Akan 47 ini akan hadir atau rilis antara akhir bulan Oktober atau pada awal bulan November. Jadi siapin diamond kalian ya, cuy. Oke. Okay. Jika kalian beruntung, kalian bisa mendapatkan 5 token dragon dalam satu loot crate Dan jika kalian tidak beruntung, kalian hanya bisa mendapatkan satu token dragon saja Dan token ini bisa kalian dapatkan dengan gratis pada hadiah free passnya Yang keempat ada set bundle eksklusif untuk karakter cewek Nah, untuk desain temanya kayak trap musik gitu ya cuman di sini sedikit mengarah ke tema hip hop. Terus ada aksesoris kalung rantai emas. Waduh. Terus ada animasi kayak buih-buih gitu di bagian celananya. Yang paling gua suka dari set bundle ini adalah skin jaketnya, cuy. Kalau kalian lebih suka yang mana nih? Komen di bawah ya. Yang kelima ada skin terbaru dari senjata pistol piu-piu. Nah, seperti biasa, skin-skin yang ada pada hadiah Elite Pass selalu tidak memiliki statistik Gak apa-apa lah ya, lumayan buat menambah koleksi skin piu-piu kita gitu kan cuy Yang keenam ada skin terbaru dari surfboard Nah, untuk desain tampilannya di disini berbentuk ala-ala gitar listrik dan ditambah dengan animasi seperti alunan musik dari sound system huh? Ya kayak gitulah. Ini nih Baru yang namanya skin surfboard ya kan Garena Kreatif <tuk> Yang ketujuh ada skin terbaru dari bom atau granat Ilih-ilih untuk desain tampilannya di sini, di desain semirip mungkin kayak mikrofon. Gak tuh boleh-boleh nih, skin cuy. Um, entarlah kita review kayak gimana efek saat skin granat ini meledak, cuy. Yang kedelapan, ada skin terbaru dari loot box atau dead box, nah. Untuk desain tampilannya seperti radio atau alat musik gitu ya Dan terdapat animasi ke alunan musik jedak-jeduk Udah sih Hadiah-hadiah dari Elite Pass terbaru ini keren-keren cuy Sumpah Yang kesembilan ada skin terbaru dari tas atau backpack Nah Untuk desain tampilannya lagi-lagi mirip ke sound atau speaker gitu ya Ditambah lagi dengan adanya animasi alunan musik dalam bentuk hologram Yang membuat skin ini makin keren lagi Untuk tampilan skin tas level 3 nya Untuk tampilan skin tas level 1 dan 2 Tidak begitu keren banget cuy Malahan kalau kita lihat Sekilas mirip kayak bekal nasi gitu ya Waduh Bekal nasi nggak tuh yang kesepuluh ada set bundle eksklusif untuk karakter cowok Nah, untuk temanya di sini mirip banget kayak hip hop rap gitu cuy Terus ada aksesoris kalung rantai emas Wih, ada animasi kayak air-air yang glowing gitu cuy Di bagian rambutnya nih Dan untuk skin kacamatanya di sini bisa kedap-kedip Terus ada animasi kilauan-kilauan cahaya di bagian skin bajunya. Untuk animasi di bagian celananya tidak jauh berbeda dengan animasi yang ada pada skin celana bandel cewek tadi. Cuman yang berbeda di sini hanya dari segi desain warnanya saja cuy. Keren banget sih ini konsepnya. Gila ya Teh Boy. Dan sini juga ada bonus hadiah Elite Pass. Yaitu skin penutup kepala untuk karakter cowok dan cewek Ini untuk tampilan dari skin penutup kepala untuk karakter cowok Dan ini untuk tampilan dari skin penutup kepala untuk karakter ceweknya Gimana? Tertarik membeli Elite Pass terbaru season 30 ini cuy? yang kedua ada bocoran dua skin senjata terbaru dan event skin senjata dan di sini ada bocoran dua skin terbaru yang akan rilis di game free fire yang pertama ada skin Epic terbaru dari senjata UMP yaitu skin UMP Tiger King Nah untuk desain tampilannya lumayan keren juga nih dan terdapat animasi cahaya glowing berwarna merah merona dan juga animasi seperti percikan api gitu dan untuk statistik dari skin UMP terbaru ini adalah Red of fire plus 1, reload speed 1, dan armor penetrationnya plus 2 dan dikabarkan skin epic dari senjata UMP ini akan hadir atau rilis pada weapon Royal selanjutnya dan kalau kita lihat juga weapon royale P90 akan ditutup 4 hari lagi ya Waduh asik nih weapon royale terbaru Yang kedua ada skin legendary terbaru dari senjata AUG Nah untuk desain, animasi, dan statistiknya Sudah pernah gua bahas di video sebelumnya ya cuy dan dikabarkan skin legendary terbaru dari senjata AUG ini Akan hadir atau rilis pada event gacha berhadiah skin senjata Untuk lebih jelasnya kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy Udah sih auto sepin-sepin manja nih Brand. yuklah kita miskin berjamaah cuy